Dan mulutku akan mengucapkan mazmur untuk memuliakan namamu dan mengakui kebesaranmu. Jalan-jalanmu akan kunyanyikan. Terima kasih Tuhan. Sekarang sampaikan sabdamu tanpa melodi. Firman yang akan mendengung di hati. Lihat pewahyuan dari mulut hambamu. Sembunyikan hambamu di balik salib Yesus. Agar manusia melihat salib kosong itu dan tahu bahwa Yesuslah yang bekerja di balik semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Seperti yang saya janjikan saat tadi yang lalu part 1. Sekarang kita part 2 ya. Kita lanjut ke cerita Ayub, ambil catatan. Saya berikan judul tapinya beda dengan yang lalu. Yang lalu setelah badai. Ingat ya title-nya. Yang sekarang upah orang benar. Yes. Di Ayub pasal yang terakhir yaitu pasal 42 kita mulai ayat yang ke-7. Sudah masuk ke babak Ketika keadaan Ayub dipulihkan, kita semua tahu Ayub itu sengsara. Dia ngalami malapetaka yang dia nggak layak terima, bukan Tuhan jahat sama dia. Tapi memang untuk menguji imannya, Tuhan tidak mencobai kita. Setan yang bekerja, tapi tidak bisa kalahkan orang benar. Ayub ini bersandar pada Tuhan, tidak berdosa, hingga akhir pencobaan, setelah badai dia ngalami damai sejahtera. Nah, saya tambahkan, upah orang benar itu maksudnya apa? Percayalah tidak akan sia-sia Percayalah tidak pernah sia-sia Kita menjaga hati kita bersih di hadapan Allah Menjaga hati kita benar di hadapannya itu, itu gak akan pernah mengecewakan hasil akhirnya Sekalipun kita gak bisa melihat sekarang juga Now, apa upahnya? Upah kita ada pada Tuhan Pokoknya benar aja deh Hatinya benar saja sama Tuhan Udah gak akan pernah salah Ikut Tuhan itu gak pernah rugi Meskipun kita bisa sengsara Karena ikut Yesus itu Kita mengikuti Allah yang baik Dan Tuhan itu adil seadil-adilnya Tuhan memisahkan kambing dengan domba Tuhan membedakan orang fasik dari orang benar Orang benar itu upahnya ada pada, pada dia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 Kebetulan salah satunya namanya Elifas orang Teman. Itu bukan, eh, Teman itu nama tempat. Lalu juga ada yang lainnya namanya Bilha dan juga Sofar. Tiga teman karibnya, sahabat dekat ini malah menghakimi dia. Salah bicaralah, salah komentar. Dan itu mengajari kita sesuatu untuk hati-hati, Jangan cepat-cepat komentar tentang orang lain. Apalagi jikalau orang yang kita komentari itu ternyata diterima oleh Tuhan. Atau dibenarkan, bahkan dimuliakan, diurapi bahkan. Be very careful, hati-hati. Saya tidak ngomong ini uh, untuk kita membela diri, tidak. Tapi saya ngomong ini termasuk untuk kami, supaya kami hati-hati. Karena kita nggak tahu kadang-kadang siapa yang kita langgar. Ternyata yang kita langgar adalah sahabat Tuhan. Nah ayat 7 ya, Ayub segera akan dipulihkan, dia masih kesakitan ini. Dia masih tanpa harta, tanpa orang-orang yang dia cinta. Tapi di ayat 7 sudah transisi, dia mulai menyebrang sungai kesengsaraan masuk ke dalam tanah perjanjian atau pemulihan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman. Tuhan ngomong dulu sama Ayub, baru setelah itu bicara sama orang-orang yang komentar dia, komentar miring segala. Jadi, sudah. Kita itu nggak usah balas kejahatan dengan kejahatan. Ingatlah, asal Tuhan berfirman kepada Anda, itu saja tanggung jawab Anda. Kita punya tugas itu hanyalah mempertanggungjawabkan firman yang Tuhan taruh di hidup kita. Udah nggak usah urusi firman Tuhan kepada orang lain, kecuali kita memberitakan firman kepada mereka. Setiap kita itu masing-masing kan diadili dan dihakimi sesuai dengan firman yang Tuhan ucapkan atas hidup sendiri. Setelah Tuhan ucapkan firman itu, baru ada pembelaan. Lihat tuh. Ayub terbukti setia pada firman Allah. Buktinya loh, dia disuruh sama istrinya mengutuki Allah aja, dia nggak mau. Dia tetap setia, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu kata-kata Ayub di pasal awal. Ya. Nah, setelah Ayub Dipandang oleh Tuhan sebagai orang yang setia akan firman Tuhan menunjukkan pembelaan Tuhan bicara sama Elifas, orang Teman itu Murkaku nyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu Mereka bertiga Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub Dimuliakan sama Tuhan kan? Ayub kan dipuji Sudahlah, jangan terlalu gubris orang lain berbuat jahat kepada dirimu atau mereka berkata-kata yang yang yang yang menyakitkan. Udah gak usah dipedulikan. Ingatlah di ayat 7 ini kita diajari bahwa setiap orang yang demikian, mereka akan berurusan sama Tuhan. Gak sama anda. Sedangkan anda akan berurusan sama Tuhan sendiri gitu loh. Asal kita berkenan. Kita kita peroleh penyertaan, itu upah kita. Udah gak usah hiraukan. Mereka yang berbuat jahat sama anda, nanti mereka akan berurusan dengan Tuhan. Ayat 8, oleh sebab itu ambillah tujuh ekor lembu jantan dan tujuh ekor domba jantan. Pergilah kepada hamba-Ku Ayub. Ini tiga orang ini yang kayak mestinya sahabat Ayub. Ah, dengan teman seperti itu, kita nggak butuh lawan. With friends like that who needs enemies, ya kan? Saya kira kamu sahabat karibku, tapi kenapa justru ketika aku jatuh, kamu tiba-tiba aku tangga. Aku, kau, kau menimpaku dengan tangga. Waktu aku sedang terluka, malah kau garami lukaku. Tapi Tuhan marah sama teman-teman Ayub ini. Dan Tuhan berkata di ayat 8b, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hamba ku Ayub mendoakan kamu. Karena nanti di bawah yang kita baca, sebab Tuhan hanya mau menerima permintaan Ayub saja. Jadi Ayub diindahkan ya. Kalau Ayub yang doakan aku dengar. Kalau kalian doa bagi diri sendiri, kalian akan aku aniaya. Itu ayatnya Tuhan berkata seperti itu supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu bawa persembahan korbanmu itu kepada ayub meskipun korban persembahan itu untuk dirimu minta ayub yang mempersembahkan sebagai imam atas hidupmu wow tapi di ayat 8 kita juga diajari sesuatu saya kasih wahyu-wahyu uh, tambahan dari Roh Kudus if you sin by yourself then you need to repent by yourself kalau kita berdosa sendirian ya kita perlu bertobat sendirian tapi kalau kita dosanya rame-rame Ya kita harus rame-rame bertobat juga When you sin together with your friends Then you need to repent together with your friends Tiga orang nyolong sesuatu Ya tiga-tiga harus sama-sama bertobat Karena itu dosa korporat Di ayat 8 diajari Ayat 3 orang datang bawa domba lembu Sekian biji sekian beberapa ekor Bawa ke Ayub ya, dia jadi imamnya Doamu gak aku dengarkan Tapi kalau Ayub aku kasih dia muka Wah itu namanya perkenanan Itu loh upahnya orang benar Enaknya jadi orang benar Orang benar itu nggak enak gak enak melulu Buktinya Ayub Tapi enak jadi orang benar Jangan dibalik ya Orang benar enak Enggak Enak jadi orang benar Saya ulang Orang benar itu enak Enggak tentu Malah kadang-kadang malang Tapi enak jadi orang benar Karena kita nggak sungkan sama Tuhan Dan Tuhan sama kita nggak ada jarak Upahku ada padamu Kalau masih misteri hari ini Saya tahu cepat lambat Aku pasti akan mengerti Pokoknya sekarang Tuhanlah upah saya dengan U, huruf besar Dan Tuhan berkata sama teman-teman Ayub Kalian itu dosanya bareng-bareng ya Konspirasi, sepakat Eh bareng-bareng dosa Bareng-bareng uh, tobatnya Ayat 10 Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya Dan Tuhan memberikan kepada Ayub dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu Wow Coba ayat 10 ini pemulihan sungguh-sungguh terjadi saya tanya, pemulihan terjadinya setelah apa? Atau tepatnya kapan? Baca sekali lagi ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub, oke? Okay? Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan memulihkan ke Ayub setelah dia berkati musuhnya. Jadi it is God's perfect business for you and me. Sudah jadi bisnisnya Tuhan. Kalau saya bilang bisnis itu jangan pikirannya komersil ya. Sudah menjadi bisnisnya Tuhan. Sudah menjadi kesibukan Tuhan. Atau menjadi keperluan Tuhan. Dalam kehidupan Anda dan saya. Agar kita ini mendoakan musuh-musuh kita. For us to pray, pray for our foes. Besides our friends. Untuk kita mendoakan musuh-musuh kita. Atau orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Sama halnya kita mendoakan teman-teman kita. Dan ketika kita melakukan itu. Langsung yang Tuhan lakukan bukan menjawab doa Ayub untuk teman-temannya Itu sambilan lah Tuhan berkata Ya se seolah-olah begini ya ini kiasan saja ya Ya kalau nanti saya ingatlah saya akan Pokoknya sekarang saya tangguhkanlah hukuman sama mereka Udah sambil jalan sambil jalan sambil jalan Tapi waktu Ayub doakan orang-orang yang berbuat jahat sama dia Tuhan terpukau Perhatian Tuhan bukan kepada teman-teman yang Ayub doakan Perhatian Tuhan, perhatian Tuhan adalah kepada Ayub. Dan langsung hal pertama yang bukan sambil lalu jalan. Nanti kalau gua ingat. Tapi Tuhan fokuskan seluruh energi sorgawi. Semua malaikatnya mungkin juga disuruh datang untuk memanjakan Ayub. Langsung berkat Tuhan tertuju kepada hambanya. Seorang yang berkenan. Dan Tuhan membawa upah orang benar kepada Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali lipat? Dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Nomor satu upah orang benar adalah, ini saya bernubuat ya untuk tahun ini. Untuk ke depan bagi hidupmu dan hidupku. Asal hati kita benar ya, dijaga ya. Nomor satu, apa yang iblis ambil dikembalikan dua kali lipat. Katakan yang amin, katakan amin yang keras. Amin. Lagi, katakan amin. Amin, ya. Ini nubuatan. Seperti yang saya katakan saat tadi yang lalu kan, pengajaran ini juga profesi. Profesi for us this year atau nubuatan untuk kita tahun ini. Kalau kita jalan sama Tuhan ya, setelah badai dan damai sejahtera, kalau kita jalan sama Tuhan, jaga hati kita bersih, jaga hati yang benar di hadapannya enggak sia-sia. Ujungnya saya beritahu dulu skor terakhir. Iblis yang iblis ambil di hidupmu akan dikembalikan dua kali. lipat. Ini firman Tuhan, ini bukan ide saya. Yang iblis ambil, karena Tuhan pasti nggak terima melihat kok enak iblis hit and run. Kalau diizinkan, tapi orang itu setia pada firman Tuhan yang akan berkepentingan. Hehehe, kembali sini, kau naga tua, kau ular tua, ular beludak kemari. Kembalikan ke anakku, dia adalah hambaku. Kepadanya aku berkenan. Wow, bukan apa yang Tuhan ambil, loh ya. Bedakan ya, yang iblis ambil secara paksa itu pekerjaan roh jahat atau kuasa kegelapan, atau orang yang jahat sama dirimu karena mereka juga dihasut. Oleh roh-roh setan, saya percaya ada peperangan rohani di dunia ini. Tidak sedikit orang yang mau berbuat jahat minimal berniat buruk dalam kehidupan Anda. Kalau bisa hari ini membunuhmu, membinasakan, kalau bisa mencuri sesuatu. Mereka mau mengambil hakmu. Ya jangan salahkan mereka, jangan kepancing emosinya, lalu imannya jatuh sekalian. Berkati doakan, upahmu pada Tuhan. Tapi apa yang diambil sama iblis dikembalikan. Tapi apa yang Tuhan ambil, jangan pernah kita marah sama Tuhan. Karena Ayub di pasal awal sudah berkata, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, kapan Ayub ngomong begitu? Pada waktu itu loh, hartanya semua ludes, kena bencana, bahkan bencana alam. Lalu nggak hanya harta, kalau harta masih bisa bertahan. Kalau harta, hanya harta materi aja sekalipun stres sekali, kita nggak sampai, sampai nggak sampai, jedok di, di dasar hati. Namun berbeda jikalau anak-anaknya semua mati dalam satu hari, sepuluh-sepuluhnya, semua meninggal dunia cowok-cewek. Waktu itulah Ayu berkata, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kan dia dihasut sama istrinya, pasti istrinya dibawa pengaruh roh jahat. Ayo kutuki saja, kutuki Allah, ngapain sih ikut Tuhan tapi begini? Ayub berkata, kalau Tuhan yang mengambil itu semua dari Tuhan awalnya. Aku nggak punya anak itu. Dulu aku bujangan. Aku dulu gak sekaya itu atau gak kaya sama sekali. Aku nggak punya apa-apa. Semua itu pemberian. Kalau Tuhan ambil, aku bisa apa sih? Ya. kalau sudah ada nama Tuhan di dalam kalkulasi, langsung mundur, menyerah, bersujud berlutut, dan berkata Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak mau, tidak mau menuntut Allah karena semuanya dari kemurahannya. Jadi kalau apa yang Tuhan ambil, ya Anda belajar untuk bersyukur. Tapi masa sih Tuhan mau ngambil sesuatu? Buktinya dalam cerita ini loh. Ayub sempat kira itu Tuhan yang mengambilnya, pada itu kuasa gelap. Tapi memang dalam cerita ini Tuhan hendak menguji imannya. Bukan Tuhan yang mencoba, iya bedakan. Tapi sekalipun Ayub sempat mengira bahwa itu Allah, gak apa-apa, malah, malah malah kelihatan warna aslinya atau kemurnian imannya. Dia berkata kalau ini Tuhan, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan Tapi ujung cerita kita tahu Ternyata semua itu perbuatan setan Dari awal kita sudah di, sudah dituliskan Iblis yang menulahi Lihat sama Tuhan, dikembalikan dua kali lipat Apa yang iblis ambil, yakini dulu Dikembalikan dua kali lipat Lipat kali ganda Tapi jangan taruh curiga sama Tuhan Begini begitu Tenang aja kalau ada Tuhan, ya sudah tenang aja. Tuhan Tuhan tahulah apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupku. Atau apa yang Tuhan sedang lakukan. Pokoknya aku tahu Tuhan itu kasih Allah itu kasih. Bukan Allah mengasihi loh ya. Allah itu kasih. Mana bisa dia membenci atau mana bisa dia berniat jahat. Atau merancangkan rencana kecelakaan atas kita. Tuhan pokoknya kalau sama Tuhan aku tenang. Seperti bayi di gendong mamanya gak ada curiga. Gak ada mikir nanti aku dijatuhkan. Atau seorang anak dekat sama papanya. Sekalipun di tengah-tengah rimba dia tahu ayahnya pasti melindungi, bahkan menaruh nyawa Sudah terbuktikan Yesus mati, berarti nyawa sudah diberi, kenapa masih curiga? Harapan kita muncul karena kita tahu jaga-jaga siapa tahu apa yang terjadi padaku belakang-belakang ini Atau akhir-akhir ini itu semua siapa tahu kalau memang ada peperangan rohani Ada sesuatu yang terjadi itu karena kuasa kegelapan menyerang keluarga kami atau menyerang keuangan dan kesehatan. Yang gituan Tuhan, aja, kita yakin dulu. Tuhan, kalau ini iblis yang bekerja dalam kehidupan saya, beri saya kemampuan untuk membeda-bedakan roh di dalam hati, kalau ini iblis atau setan, aku percaya Tuhan akan kembalikan dua kali lipat. Coba pikirkan, ada orang yang sudah jatuh bisnisnya, tapi dia nggak terus langsung tuduh Tuhan waktu dia belum mengerti. Dia berserah, namun demikian dia terus ikut Tuhan. Lihat, hari ini dibangkitkan atau diangkat melebihi dari sebelumnya. Ada orang yang sakit, sembuh, dan sekarang bukan hanya sehat, tapi juga dipakai Tuhan untuk menyembuhkan. Tuhan itu ajaib mengembalikan berkali ganda. Ayat berikutnya di ayat yang ke-11 bunyinya, Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya, mereka menyatakan turut berduga cita Dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka Yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya Dan mereka masing-masing memberi dia uang Satu kesita dan sebuah cincin emas Waktu saya baca ayat 11 ini saya agak marah Awal-awal nih waktu masih merenungkan firman ini Kemudian laki-laki dan perempuan Dan semua kenalannya yang lama Dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya Dulu mereka itu menlamanya Ayub, dan selalu makan bersama dengan dia di rumahnya, karena Ayub sering undang-undang. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan kepadanya. Kok gitu ya? Atau dia susah mana tuh mereka? Paling tidak si Elifas yang ditegor sama Tuhan dengan kedua sahabatnya, mereka bertiga itu, paling, paling enggak mereka hadir untuk Ayub, waktu Ayub masih garuk-garuk Kulit tubuhnya yang gatal sekali, bahkan dengan kaca dan beling. Mana teman-temannya, kok sekarang tiba-tiba muncul, ini kan setelah lakonnya menang semua pada datang. Tapi di mana mereka ketika sang lakon perang? Saya baca gini, ah, Enggak setia kawan. Tapi ternyata pikiran saya itu terlalu cepat menghakimi. Ayat-ayat ini, saya diajari suatu hikmat luar biasa bahwa upah orang benar itu dahsyat Tulis dulu aja Yang kedua upah orang benar selain apa yang iblis ambil dikembalikan Yang kedua adalah musuh orang itu didamaikan dengannya wow, Ini dahsyat Ini ayat 11 Dari sini kita lihat ada beberapa kategori Memang betul ada orang-orang lama itu yang gak setia Dan Tuhan kasih kesempatan kedua pepatah berkata orang kaya banyak temannya, nanti kalau jatuh miskin, siapa yang masih beserta dengan dia, itulah sesungguhnya kawannya. Ketika dia jatuh, ketika dalam susah, Anda mau lihat, siapa teman sejati atau sahabat, waktu kita bukan apa-apa, atau belum siapa-siapa, atau setelah kita menjadi seseorang, lalu habis itu kita jatuh, atau kita mengalami musibah, nah siapa yang bersama dengan Anda, itulah rekan sesungguhnya. Dan, dari ayat-ayat-ayat 11 ini, saya simpulkan beberapa, ada tiga kategori ya. Musuh orang itu didamaikan dengannya itu gimana? Salah satu upah orang benar itu adalah manusia. Tuhan memberi manusia, jadi bukan hanya yang dicuri iblis dikembalikan, tetapi termasuk manusia, relasi, hubungan, partnership, kemitraan, kongsian, keluarga, sanak saudara, bahkan orang-orang yang berseberangan, jadi ada beberapa hal yang saya pelajari kategori-kategori ini sebagai berikut. Musuh orang itu didamaikan dengannya. Karena firman Tuhan berkata kalau orang itu berkenan jalannya, musuh orang itu pun didamaikan. Itu maksudnya gimana? Akan ada orang lama yang dulu belum dekat, sekarang jadi dekat. Setelah badai berlalu. Jangan berkata, where were you? Kamu di mana waktu aku melalui itu? Enggak, enggak. Di babak baru ini, ketika Tuhan pulihkan Ayub, setelah dia diuji dan lulus, Tuhan membawa upahnya. Tuhan membawa orang-orang lama dulu yang figuran, sekarang jadi orang dekat. Itu adalah hubungan yang berupa kado dari Tuhan. Selain itu, ada juga orang lama yang kembali setia. Bisa jadi, musuh orang itu didamaikan tuh maksudnya, orang lama itu dulu mencibir dia, uh, orang itu dikutuk. Tapi habis itu mereka seperti teman-teman Ayub ini, mereka terbukti salah dan mereka duduk dalam debu dan abu dan mereka bertobat, tobat, tobat. Saya yakin Tuhan juga akan proses hidup orang-orang ini karena sembarangan sembarangan bicara atau komentarnya yang, yang, yang salah. Mereka main hakim dan main Tuhan. Orang-orang ini pasti kena batunya juga dan mereka akan duduk dalam debu dan abu. Dan Tuhan kasih kesempatan kedua sebuah privilege atau sebuah luxury atau sebuah kemewahan untuk bisa bersahabat dengan Ayub lagi. Orang yang lama didaur ulang. Atau recycled friends. Mereka sudah ada dari dulu. Dulu juga pernah dekat. Tapi sempat mencibirnya. Entah mereka kembali sama Ayub. Atau mereka tidak kembali hari itu. nggak ada di rumah Ayub. Tapi mereka di seberang sana mengakui. Ayub itu orang benar. Guys, kita salah. Kita salah menilai. Itu loh upah orang benar. Mereka akan ngaku. Beberapa terlalu gengsi untuk mengakui. Tapi di dalam hati. Beberapa lagi mengakui, beberapa lagi datang dan berkata, I'm sorry, aku salah. Maukah kamu menerima aku sebagai teman? Nah, dasar Ayub itu orang yang berhati besar, ya kan? Buktinya keluar ujian gini kan, dia semakin kenal Tuhan. Imannya semakin teruji. Dia pasti berkata, okelah, okay gak apa-apa, gak apa-apa. You are my friend, tuh. Saya bisa bayangkan Ayub itu orangnya itu sangat kain Sangat baik sekali. Atau, atau, atau, orang baru sungguhan yang Tuhan bawa datang. Kau nggak nanti dalam hidupmu, nggak sia-sia jaga hati Orang-orang baru akan bermunculan, yang dari Tuhan datangnya Yang tidak akan punya sifat seperti orang lama yang mengecewakan Tuhan akan kasih orang-orang baru kepadamu Amin Lalu bukan hanya itu ya, mereka masing-masing memberi dia uang satu kesita Dan sebuah cincin emas, ada sebuah nubuatan juga bagi keluarga saat itu Soft loan is coming to you Akan ada loan atau pinjaman-pinjaman, jangan pinjam kanan-kiri ya tapi tapi nanti akan ada orang punya inisiatif yang memberi Anda love gift. Memberi Anda persembahan kasih. Jangan berharap tapi. Jangan hidup dari amplopan ya. Jangan hidup dari belas kasihan. Siapa bilang kita di pengemis kita? Bukan pengemis kita. Ini adalah putra-putri kerajaan sorga. Aku anak raja. Tapi firman ini memberikan nubuatan pada kita. Akan ada orang-orang datang memberi dia uang satu kesita. Ayub ini kan jatuh miskin. Jadi untuk dia kembali lagi pulih, itu kan tetap perlu yang namanya dukungan. Perlu dongkrakan dari Tuhan. Dan dikasih uang satu kesita. Ada soft loan dari teman-temannya. Mungkin dalam bisnis, mungkin ada pinjaman ringan. Gak apa-apa, uangnya cepat dicairkan supaya ada cash flow bagi dirimu. Seperti ada perputaran. Biasanya orang dibayar uh, bulan depan, anda, anda dua minggu sudah dicairkan, bahkan satu minggu. Supaya apa? Supaya bisnismu jalan. Karena orang karena rekan Anda ini yang dari Tuhan, begitu percaya bahwa Anda akan diberkati. Dan jika Anda diberkati, dia juga akan diberkati. Dan dia tahu kalau dia memberkati Anda, dia akan lebih diberkati. Orang-orang itu akan berlomba-lomba datang untuk menolong Anda. Itulah satu uang kesita. Ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta. 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Tunggu dulu ayat 12 dan 13. Jadi Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Berkat apa maksudnya? Kalau Anda baca ayat 12 ini apakah... Apakah berkat materi? Sebab nanti penjelasan berikutnya memang materiel. Dia dapat 14.000 ekor kambing, berapa ribu lah, berapa ribu keledai, betina, domba. Tapi mata saya kok nggak tertuju ke berkat fisik ya? Waktu saya baca ayat 12 dan 13 ini, bahkan dia dapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Anak Ayub yang meninggal, itu juga totalnya 10. Ini anak yang baru, 10 yang baru. Persis seperti itu susunannya juga, tujuh orang laki-laki, tiga -laki, orang anak perempuan. Tuhan gantikan persis angkanya, satu dengan satu cowok yang pertama kokonya, anak kedua juga cowok begini dan sebagainya, terus sampai tiga orang anak perempuan. Dari sini saya tahu, ini bukan berkat, berkat semata-mata atau berkat saja, bukan. Ini penyertaan, ini bukan berkat-berkat ya blessing, ini penyertaan ini. kalau nggak gitu nggak akan seperti itu, orang beli emas biasa, tapi kalau emas itu dia punya nomornya itu seri nah itu lain lagi itu kesengajaan kalau anda beli, dapat uang dari customer, kita kita jualan barang atau tokonya laku, ya biasa, tapi kalau yang datang itu anda susun uang yang anda terima dari customer satu, dua, tiga, dan seterusnya sampai sepuluh, lalu anda lihat serian ini rasanya konspirasi ini, Konspirasi tempat tinggi Dari roh Allah yang hidup Ini penyertaan, ini bukan berkat Kalau anda baca Berkat-berkat itu tadi yang disebutkan 14.000 ekor kambing domba Di pasal pertama ayub Jumlahnya setengahnya Jadi kata-kata Tuhan terjadi Dua kali lipat beneran, dikembalikan Karena ini yang disikat sama setan Setan membunuh bukan hanya uh, Manusia, setan juga Membunuh Hewan ternaknya. 14.000 ekor kambing domba itu di fasal awal hanya ada 7.000. Yang 6.000 unta hanya ada 3.000. Yang 1.000 si pasang lembu hanya 500. Gak, gak hanya dulu pun sudah kaya 500 itu. Dan 1.000 si ekor keledai betina itu ada 500. Bayangin punya 500 mobil. Zaman itu. Wow. Memang dua kali lipat sih persis kata-kata firman tadi. Apa yang dicuri diambil oleh iblis dikembalikan dua kali ganda Tetapi laki-laki perempuan anak-anaknya gak dapat dua kali lipat Dia gak punya 20 anak Dia tetap dikasih 10 ganti 10 saya, saya, saya bisa ngerti hatinya Tuhan itu paham yang digumulkan Begini, pada waktu anak-anak Ayub itu mati hari itu Sebelumnya Ayub mempersembahkan korban, mendoakan Karena anak-anaknya suka saling mengundang Kakak adik, siapa tahu waktu mereka minum, mereka ngomong sesuatu yang ceroboh. Ayub itu kan saleh, dia takut-takut, dia khawatir, dia concern dan saya rasa ini bukan roh ketakutan, ini lumrah ayah yang baik, harus terbeban. Dia nggak mau anaknya mungkin mengucapkan sesuatu yang salah dan berdosa tanpa sengaja, jadi ayub itu berdoa agar supaya anak-anaknya itu selalu diberi kesempatan dan selalu dibimbing Tuhan. Lalu AAA eh, eh, eh, tiba-tiba hari itu musibah sepuluhnya meninggal dunia. Bisakah sebagai ayah, sekalipun perjanjian lama, belum ada konsep hidup yang kekal. Mungkinkah Ayub itu penasaran, anakku ini bersama Tuhan gak ya? Jangan sampai seperti orang dunia yang selalu berkata, semoga diterima di hadapan yang maha kuasa. Dia harus pasti dong. Siapa tahu waktu itu dia dosa. Apakah anakku itu dosa sesuatu ya? Ditumpuk oleh musibah, lalu ditimpa, lalu kemudian meninggal dunia. Dan Tuhan itu menjawab penasaran seorang ayah yang begitu cinta sama putra-putrinya. Jaga-jaga kalau dia kira anak-anaknya binasa, maka Tuhan kasih dia persis 10 dan angkanya juga mirip. Untuk menunjukkan, kamu punya dua set anak. 10 berada di rumah bapak yang bakah. 10 lagi bersama dengan ayahnya yang takut akan Allah. Tuhan seperti memberitahu kepada dia, Aku jaga anakmu yang di sini. Kamu jaga anakmu di situ bersama dengan aku di dalam aku. Wow, ini bukan berkat, ini penghiburan Allah, ini penyertaan, ini gak main-main, ini gak bisa disebut. Aku kaya pasti diberkati. Ini bukan sekedar itu, gak satu dimensi berkat Kristus. Itu berkat Kristus itu lengkap. Karena itu, nomor tiga, upah orang benar adalah penyertaan Tuhan begitu nyata atasnya. Makanya saya punya komitmen dalam hidup ini, saya tidak akan menggantikan perkenanan Allah dengan apapun juga. Mau promosi dari dunia, pujian, uang, harta, whatever, apapun. Itulah biji mataku. Tanpa itu, aku tidak akan melihat Tuhan dalam hidupku. Tidak akan kugantikan perkenanan Tuhan. Ingat ya, sebab penyertaan Tuhan yang begitu nyata itu tidak bisa dibeli dengan emas perak dan permata. Ayat 14, Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, Ya Mima itu artinya hari ini telah tiba. Ayub seperti bisa bernafas lagi. Yang kedua itu Kesia, artinya betapa wanginya hidupku. Kesia itu artinya wangi. Lihat ya, kelihatan dari nama anak-anak putrinya yang diberikan. Dia memberi nama mereka apa, itu menunjukkan kondisi hatinya saat itu betul-betul pulih. Dan yang ketiga Karen Hapuk. Karen Hapuk itu, atau Karen artinya banyak yang pulih di hidupku. <San> Ayub seperti berkata banyak yang di hidup saya Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan Yang secantik anak-anak Ayub Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka Di tengah-tengah saudaranya laki-laki Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya Sampai keturunan yang keempat Maka matilah Ayub Tua dan lanjut umur Upah orang benar apa aja? Satu, apa yang iblis ambil dikembalikan dua kali lipat Saya perlu buat dalam hidupmu dua Musuh orang itu didamaikan dengannya. Oh, saya perlu itu setiap kita. Tiga, penyertaan Tuhan begitu nyata atasnya. Miliki penyertaan itu hari ini. Minta sama Bapak, jaga perkenanan Allah.